Oh ya, halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Vianya, kita hari ini Ngobrol gak jelas ya, itu Weird talk Dan disini gue mau ngasih opini gue soal keadaan industri game Indonesia Terutama secara spesifik industri game publishingnya Eh ya, ngomong-ngomong sorry banget kalau Sunday suara gue agak sumbang Karena gue emang lagi pilak ya, sorry banget nih Eh ya, jadi gue mau mulai aja disini ya kita tahu bahwa sebagai gamer kita sering main game online yang khususnya di server indo kayak misalnya game-game yang udah lama yaitu RF Online, Silona, EOTS, Point Blank hingga yang cukup baru yaitu Dragon Nest dan saya udah mau tutup ya dan sejenis ya, tapi ini 2019 dan lumayan, banyak, dan lumayan banyak game yang mau ditutup ya Dari Dragon Age sendiri udah mau ditutup tanggal 3 Juli nanti Dan game-game yang dulunya rame Kayak Ragnarok, Seal Online Itu udah sampai Dragon Age juga akan ditutup ya Jadi sebenarnya apa sih yang mau gue bahas di sini Yang mau gue bahas ini adalah penutupan game-game Entah karena kurang peminat dan sejenisnya Tapi kita akan coba buat bahas sebisa mungkin Dengan pembuatnya fun tapi tetap serius Disini kita mau lihat dari sisi player dulu Kita nggak bisa pungkiri kalau kebanyakan gamer sekarang Pengennya yang grafiknya bagus Bisa dimain mobile ataupun cross platform Kalian tau cross platform itu apa kan? Bisa dimainin di platform-platform form berbeda, bisa HP bisa dicambungin dengan PC, bisa dicambungin dengan PS4, bisa dicambungin dengan Xbox terus dengan game yang free to play, nggak ada sistem play to win dan sejenis ya dan sini kita gak bisa nyalain player dengan keinginan buat mainin suatu game yang menantang skill mereka sebagai player dan bukan sekedar membuang bawa uang ya ya wajar siapa juga yang mau mainin game dengan competitive advantage yang ketara banget cuma karena kalian spend duit banyak-banyak kecuali untuk satu game FPS itu <laughs> ya sampai sekarang masih banyak di request dan kebetulan udah di post ya, itu bukan berarti gue benci game ya sih, cuman ya agak lucu sih kan. Sih gue mau ngomongin yang pertama dulu. Di sini kita bakalan ngeliat dari sisi publisher sebagai penyedia layanan server. Kita jelas tahu kalau yang namanya game online pasti perlu server. Ya lah. Dan biaya server kita tahu sendiri bukan sesuatu yang bisa dibayar dengan duit hitungan receh. Lalu gimana pengembang alias developer maupun publisher bisa mendapatkan untung kalau dari game yang mereka publish atau kembangin? Jadi, gue mau jemputin beberapa cara yang udah jelas, yang udah jelas itu. Mereka bisa aja jual game mereka dengan harga tertentu. Kayak misalnya dulu CSGO di sekitar rp ribu, Overwatch dengan harga 400 ribu sekian. Atau yang mereka bisa adain microtransaction buat fitur-fitur berbayar Kayak misalnya Dragones dengan kostum-kostum yang ngasih kalian status tertentu Atau bisa bikin konten baru berbayar itu yang kita sering tahu di Steam ada yang namanya DLC Atau bahkan gabungkan semuanya jadi satu game yang akan dicintai namun dibajar pemainnya The next Terus mungkin diantara kalian ada manusia yang Ada manusia-manusia yang bakalan bertanya ke gua kan Atau mungkin komen gitu Dah, sama manusia-manusia kapitalis gitu Wow wow wow wow, wow. eh hey, sabar dulu bro Mungkin kalian mungkin masih ada yang mikir memberikan sesuatu secara cuma-cuma alias gratis adalah suatu kegiatan yang mulia tapi percayalah secara rasional tidak ada apapun di dunia ini yang akan mendatangkan apa ya penghargaan untuk kalian hanya karena hanya karena kalian memberikan sesuatu secara gratis no sesuatu dengan cuma-cuma tanpa modal atau apapun dan ini juga sebenarnya menjelaskan kenapa banyak artis yang enggak serak sama kliennya karena nego urusan harga dan kliennya berkata itu kan cuma gambar cuma ya itu butuh energi please tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya. Sekarang kita ngomongin fokus dari si developer sebagai pengembang game. Pengembang game itu bedanya sama publisher itu apa? Singkatnya gini. Pengembang game itu adalah orang yang bikin, bikin ya, bikin, bikin game-nya gitu. Developer itu yang punya hak cipta dan dia dapat uang dari kontrak yang dijalin bersama publisher. Ya, publisher itu menyediakan sorry, ya benar, menyediakan server dan yang nge-publish game itu nantinya supaya bisa dimainkan oleh orang-orang dari region tertentu dan dia pakai buat menghasilkan keuntungan sendiri dan si publisher ini bakal memakai game yang udah dikontrak itu untuk menghasilkan keuntungan buat publishing sendiri beli kontrak lagi buat wajah kontrak dan secara spesifik dan membuat keuntungan dari fitur-fitur yang ditawarkan dari game tersebut jadi disini dia mulai nangkap kan garis-garisnya dimana developer dengan publisher terus V jadi yang bikin game industri tutup itu apa, Vi? Secara singkat tadi kita udah perlu kita udah tahu ya kawasan ada tiga hal yang kita perlu kita perlu ketahui, tiga aspek yang penting ya dari suatu industri game yaitu gamernya sendiri, publishernya dan developernya. Jadi gimana sih hubungan antara ketiga itu sebenarnya, Vi? Nah, gini, gamer butuh publisher dan developer supaya gamenya ada. Ya iya, kalau mereka berdua nggak ada terus mau siapa yang mau bikin game, siapa yang mau publisher-nya gitu kan? Publisher butuh developer karena mereka butuh game yang untuk dipublish supaya mereka dapat keuntungan, dan butuh gamer juga. Ya, kalau nggak ada yang main, mau dapat petunjuk dari mana ya? Kan, developer juga butuh komunitas gamer yang mau mainin gamenya mereka, supaya si publisher sendiri ngelirik gitu loh. Ngeliat, oh, game ini rame gitu kan? bolehlah kita publish di region ini. Intinya gitu. Jadi, problem satu game akan bertahan atau nggak adalah ketiga aspek ini sebenarnya saling support atau nggak. Kita lihat aja dari kasus yang gak jauh baru-baru ini itu Dragoness Ya karena gue pemain Dragon Age ya. kan, gue udah ngeliat dari sejak awal mereka buka sampai sekarang. Gimana mah ada masanya gamer senang karena developer ngurus gamenya dan publisher ngasih pelayanan maupun ngadain event dengan baik. Lihat di sini. Di sini Tiga hal ini masih berkesinambungan dengan baik, developer yang ngurusin gamenya, publisher juga masih pelayanan yang baik, dan gamer juga masih ada. Semuanya itu berubah ketika developer mulai menerapkan sistem yang nggak disukai oleh gamer. Gamer setianya ya, gamer setia nih terutama. Gamer setianya berpikiran untuk pindah kira kan? Kita tahu ada pengalaman dragon Age sebanyak player yang emang udah ngasih aspirasi ataupun mendapatkan developer, tapi developer masih dengan kepala batunya sendiri bikin update-update yang emang gak disukai oleh player ya, jadi akhirnya player-player setianya pada kabur dan akhirnya komunitas pun menghilang. disini gue menekankan dengan keras akhirnya player mulai berbono-bono pada game tersebut dan mulai mencari game lain. lalu gimana selanjutnya? Publisher mulai pemegang sebagai pemegang kontrak hanya bisa ngikutin kemauan developer dan menjalankan patch pacenya walaupun mereka seben walaupun mereka sebenarnya masih punya hak buat bikin event-event tertentu yang bisa bikin player di di gamenya. Oke, okay, kalau kita ngomongin soal Age Indonesia, gue nggak bisa memungkiri kawasan di event-event itu emang banyak meskipun di akhir-akhir emang cash grab banget sih tapi ya sudah lah uh, yang jadi permasalahan juga adalah pelayanan mereka ya kita tahu kalau kita udah itu udah bukan rahasia umum banget sih hacking itu banyak banget hacking itu baik banget dan nggak sebenarnya nggak cuma di game dragoness doang di game-game lain juga masih ada aja dan kadang-kadang Publisher nya itu sendiri nggak ngurusin ya, maupun nge-report ke developer mungkin ada report tapi entah kenapa reportnya lambat banget Jadi di sini gue juga mau nekanin ya, dua kesinambungannya ini udah mulai nggak ada gitu. Dan akhirnya komplain-komplain dari server itu pun nggak didengerin sampai ujungnya ber berujung pada berenak account Nah ini nih, ini, ini yang ini gue juga pengen ngomongin banyak banget di publishing game lain ya, nggak cuma nggak cuma satu doang. Itu ada ada aja gitu ya, yang di beta tanpa nggak jelas kayak misalnya gue kemarin main PUBG Mo PUBG, bukan PUBG mobile. PUBG Lite gue kebanget, padahal gue nggak makin cerita apa-apa dan gue baru masuk Erangel, tiba-tiba gue kebanget gitu Why? Gue juga nggak tahu itu. akhirnya gue udah nggak mau main lagi, gue udah benar mau main lagi gitu. Dan dari sini kita udah mulai bisa lihat betapa nggak ada kesinambungannya antara player, developer dan publisher. Masing-masing mau menang sendiri, developer nyari konten yang bikin keuntungan setinggi mungkin, publisher juga nggak dengerin player, mungkin dengan pikiran, nah mereka player juga nggak akan nemuin alternatif dari game yang kita sediain ini. Yang sebenarnya, yang sebenarnya alasan ini ya cukup, menurut gue, menurut gue sebagai pemantau yang ngeliatin perkembangan game hingga sekarang, uh, ini sebenarnya cukup alasan cukup populer, alasannya cukup populer banget pertama buat publisher-publisher yang ngepublish game yang genrenya baru dan playernya pun rame. Lalu apakah player salah? Ya gue gak bisa bilang gitu juga di sini gue mau ngomongin yang agak lebih dalam lagi Yaitu bisnisnya ya Yang perlu kita ingat itu player itu adalah konsumen Dan di bisnis manapun produk tanpa konsumen itu nggak akan bisa bertanda dengan baik Produknya apa? Ya gamenya itu sendiri gamenya itu sendiri pelayanannya dan segala macamnya ya Hal utama yang gue udah sebutin di atas konsol konsumen alias player Itu tadi juga gue sebutin ya Hal utama yang dibutuhin oleh player adalah komunitas Komunitas ya Komunitas player yang bisa diajak main Karena ya kalian lucu sih Ustaznya kalian main game online Tapi ujung-ujung main sama satu orang doang kan Mendingan kalian main game offline gitu Bikin LAN party atau pakai Konten yang nggak bikin bosen Dan pelayanan service yang baik Konten yang nggak bikin bosen maksudnya adalah kalian nggak akan bosen gitu Main game itu karena ada sesuatu hal lain baru yang unik Experience yang unik gitu Yang bisa kalian dapatkan dari game yang kalian mainkan itu Dan pelayanan service yang baik Ya contohnya kalian punya ngeliat ada Oh ada bug nih Masa gue masa bisa dapet satu juta gold cuma gara-gara bunuh slime Keren sih meskipun itu sebenarnya gue yakin nggak akan ada report dari cerita yang gue udah jelasin tadi, developer udah salah salah, -salah langkah dengan bikin konten yang justru nge-cash grab sana-sini yang justru menghilangkan aspek nggak bikin bosannya itu ya terutama untuk kasus Dragones dimana mereka recycle semua konten seolah-olah itu konten baru padahal maka agak sih sebagai player dari Cap24 gue udah pernah ngeliat konten-konten itu semua dan menurut gue itu sama sekali nggak baru akhirnya hilanglah player dengan embel-embel bosan dan player yang senang sama aspek interaksi sosial dimana player lain dibutuhkan dalam game seperti PvP mau chatting nggak akan menemukan apa yang mereka inginkan gitu kan player-player yang senang user tuh udah pada kabur gitu loh, yang yang isinya bikin yang bikin game ini tuh hidup tuh udah nggak ada gitu, kontennya udah nggak ada lagi gitu, loh, udah, udah, udah ada konten gitu kan. Kadang-kadang publisher dan developer juga perlu gue ingetin adalah mereka lupa konten yang mereka sediakan di game itu adalah berhubungan dengan playernya itu sendiri. playernya adalah konten mereka, tapi mereka nyuruh kita untuk bayar dan akhirnya mereka sendiri nggak ada konten dan ujung-ujung kayak. Kita, kita, kita bingung juga apa yang kita salah gitu, ya. Gue sih, gue sih, gue sih ada ya, developer ataupun publisher yang ngomong kayak gitu sebenarnya, tapi yang publisher sendiri dengan hilang komunitas player akan kehilangan pendapatannya yang berujung pada ketidakmampu untuk mendapatkan server. Ya, gimana mikrotransaksi yang jadi pendapatan mereka hilang karena nggak ada yang mau beli? Ya, gini aja gitu loh, kenapa nggak ada yang mau beli? Kalian bayangin, kalian main di suatu server, servernya nggak ada orangnya. Kalian pengen, kalian pengen nggak cash untuk bikin kalian jadi kalian sendiri jadi bisa jadi jago ya. Jadi jago, tapi nggak ada yang liat kalian, ya aspek rewardingnya itu enggak ada gitu loh. jadi kita kayak percuma gitu udahlah buang aja gitu developer sendiri akan kena karmanya ya terus akhir-akhirnya kontrak dengan publisher suatu region terputus dan pendapatan mereka sendiri hilang Ya iya, nggak ada kontrak, Gak ada kontrak mau dapat duit dari mana. Syukur-syukur kalau mereka nggak dianggap sebagai developer yang cash grab ya. Jadi player, jadi masih ada masih ada kemungkinan mereka bakalan bikin game baru yang akan dimainin oleh player yang lain gitu Tapi kalau nama mereka udah terkenal sebagai developer cash grab, si game yang agar pemainnya udah itu udah the end of the end of life nya mereka gitu. Nah, terus gue mau lanjutin lagi nih, Lofi gimana dengan game-game macam Fortnite dan PUBG Mobile yang dipublish oleh developer sendiri itu bakal tutup ga? Nah, di sini menurut gue ini satu kasus yang berbeda juga ya. Fortnite dan PUBG Mobile itu dirilis waktu lagi hype-nya banget genre battle royale. -nya di mana PUBG Steam waktu itu baru berapa bulan dirilis ya Dan sampai saat video ini dibuat PUBG Steam itu masih suatu game yang non free to play Jadi kalian mesti bayar untuk main Jadi developer-developer ini yaitu Tencent Tencent dan Ya dulu ini dipegang Tencent sih ya Ujung-ujung Epic Games dan Tencent Gaming Body itu kan dipegang Tencent juga ya ya Intinya mereka bikin versi free to play-nya Yang bisa diakses oleh banyak orang Seperti yang tadi gue bilang ya Orang playernya itu kadang ada kontennya sendiri Kalian bayangin main game FPS tapi nggak ada orang Tembak apa tembok? Nah, gue berpendapat mereka, mereka, ya bukan mereka sih, ujung Tencent ya Mereka punya keyakinan kalau sunday game ini pasti laku keras di pasar karena hype-nya lagi sangat-sangat tinggi nih Ya, dulu kan PUBG itu nggak ada alternatifnya selain game-game yang receh-receh, nggak jelas kayak misalnya Apa tuh, gue lupa namanya, gue juga pernah main yang pub, kayak PUBG free-to-play kalau nggak salah Itu Last Man Standing, ya itu jelek banget sih, sampai sekarang Mostly negatif dan gue gak tau kenapa itu game masih hidup ya Kalian bisa cari aja nanti Model bisnis game online kayak gini Kalau kita mau bahas mirip dengan bagian yang sebelumnya Bisa kita anggap sebagai cara untuk menyel Melenyapkan kebutuhan publisher ya Jadi kita udah gak butuh lagi namanya publisher-publisher Yang ujung-ujungnya seperti judul video ini Akan bikin publisher nggak bisa bertahan hidup guys Di model bisnis game semacam ini Coba bakal ada dua aspek yang bermain Yaitu player dan developer Developer akan dapat uang secara langsung dari pemain, tapi dengan konsekuensi mereka harus bikin server yang global dan gak ada namanya region-regionan. Ini kadang dilihat sebagai sosok yang baik mengingat player dari manapun bisa main bareng, jadi gak ada yang namanya game sepi, game kuburan. Contohnya kita, kita lah. Beberapa game emang udah diminta oleh player untuk merge server Tapi nggak digubris oleh publisher sendiri dan ujung-ujungnya ya Player merasa kesepian dan nggak mau main lagi Baik lagi ke publishing game, tadi gue udah ngomongin tentang game gitu yang emang dipublish sama developer sendiri Dan inti dari omongan barusan sebenarnya bukan masalah international server atau segala macamnya Tapi gue mau memberikan suatu pertanyaan baru Jadi publisher sekarang mau publish game apa? Bukan berarti nggak ada game yang bisa mereka publish, tapi kalau gue sendiri dari banyaknya game yang dipublish sekarang di indoor lah game-game RPG ataupun FPS gitu ya. ya Karena tahu lah yang mana lah itu gue nggak perlu nyebutin, gue nggak perlu nyebutin satu-satu kan dengan cash grab yang luar biasa atau game dengan karakter yang nggak permanen. Ada game dengan karakter yang nggak permanen ataupun senjata yang nggak permanen, tapi overpower minta ampun gitu. Dan sejenisnya. Tapi itu musibah dengan cash duit, duit trill, duit real. Tambah lagi nggak semua orang di Indonesia punya PC ataupun koneksi internet yang memadai buat main game tersebut. Ya itu dengan asumsi gamenya PC ya. Dengan sumsi gamenya pc 0 HP ya harusnya bisa sih Kecuali game-game mobile yang emang berat banget itu beda cerita Lalu sih dari gue sendiri gimana? Unt semua itu tuh perlu disimbangin gitu loh Nggak cuma publisher dari publishernya juga Tolonglah bikin pelayanan yang baik batasi microtransaction yang berlebihan Walaupun kalian punya hak buat modifikasi game kalian sesuai dengan bisnis kalian Developer juga, buatlah game yang sesuai dengan keinginan para player Dan bukan sekedar untuk kemudahan kalian semata Dan di sini gue juga sebagai player, gue cuma bisa bilang untuk player-player lain Sekali-kali cobalah game lain yang baru dan ga itu itu doang. Dengan demikian kalian bisa ngedukung industri game untuk untuk terus berkembang, game baru untuk terus berkembang, dan dampaknya kalian sendiri adalah kalian ga akan stuck di game yang sama terus terusan, maupun kemungkinan developer atau publisher di TATOR muncul lagi akibat enggak ada persaingan antar developer maupun publisher. So sekian dari gue, gue juga belum ngomongin soal kalau sendinya gamer itu banyak anak-anak dan emak-emaknya itu banyak ngelarang. Anak-anak main game karena udah ketagihan Ataupun buang-buang duit ya ujung-ujungnya ya So ya, yeah. sekian dari gua Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Mari kita buka diskusi yang saya di kolom komentar Thank you for watching Go pamit undur diri And see you in my next video Thank you for watching Happy gaming Bye-bye